Misi Mars Perdana India telah berakhir karena mangaliaan tidak dapat dipulihkan Menurut organisasi penelitian luar angkasa India atau ISRO pada hari Senin Lebih dari satu dekade setelah diluncurkan mangaliaan kehabisan bahan bakar Sehingga sulit untuk dihidupkan kembali di orbit planet merah atau planet Mars ISRO atau badan antariksa India yang mengoperasikan pesawat ruang angkasa di sekitar Mars mengkonfirmasi bahwa Mangaliaan telah mencapai akhir hidupnya setelah menyelesaikan perjalanan antarplanet selama bertahun-tahun. Pada 27 September 2022, ISRO menyelenggarakan pertemuan nasional satu hari untuk memperingati misi pengorbitan Mars ketika Mangaliaan menyelesaikan 8 tahun di orbit Mars. Dalam rapat nasional, Istro membahas bahwa propelan pasti sudah habis, sehingga penunjukan sikap yang diinginkan tidak dapat dicapai untuk pembangkit listrik yang berkelanjutan. Selama pertemuan tersebut, kepala Istro S. juga menyebutkan bahwa misi tersebut memberikan pemahaman tentang fitur permukaan Mars, morfologi, atmosfer Mars, dan komposisi bagian gas di eksosfer Mars. Misi tersebut dapat menangkap gambaran cakram penuh Mars karena orbitnya yang elips dan menghasilkan atlas Mars dengan bantuan kamera berwarna di dalam misi, ungkap istru lebih lanjut dalam pernyataannya. Misi Mars telah melampaui harapan karena telah beroperasi selama lebih dari 8 tahun ketika dirancang untuk misi enam bulan di sekitar orbit Mars. Mangaliaan diluncurkan pada 2013 di atas kapal PSLV c 25 sebagai misi antarplanet pertama dari India menjadi istruh sebagai badan antariksa keempat di dunia yang meluncurkan misi semacam itu di luar orbit bumi. Pesawat Ruang Angkasa itu adalah misi demonstrasi yang bertujuan untuk menetapkan bahwa India dapat merancang, meluncurkan, dan mengoperasikan misi di dunia lain. Nah,